Taukah kamu sakit karena dicubit dan merasa sakit hati karena ditolak adalah efek dari satu bagian otak yang sama? Ketika kamu merasa tersakiti, ditolak mentah-mentah, dan sebagainya, otak kamu menganggap itu sebagai kekerasan fisik, meskipun tidak melalui tindakan. Naomi Eisenberg, seorang profesor dari California, menyatakan bahwa area otak yang menyala ketika kamu disakiti sama dengan area yang menyala ketika mengalami penolakan sosial. Cinta, sama seperti narkoba, selalu membuat ketagihan. Ketika dia pergi, kamu akan merasa sepi atau bahkan sedih. Menurut Helen Fisher, seorang antropolog, mengatakan ketika kamu jatuh cinta, maka pusat kenikmatan di otak akan aktif sehingga hormon dopamin akan meningkat dan membuatmu merasa senang. Namun sebaliknya, ketika kamu tersakiti, tentu hormon dopamin akan menurun dan membuatmu merasa sedih. Atau bukan hanya sedih, tapi sakau, layaknya orang yang baru berhenti mengkonsumsi narkoba. Gimana? Sudah tahu kan kenapa kamu bisa sakit hati? Terima kasih atas supportnya, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu agar konten ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Seperti biasa, sampai jumpa kembali dan salam Indonesia!